bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini Kita lihat persahabat ya, ada dengan spesial ini dari Arsenal Putih Bilar Ini menginfokan persahabat ya, bahwa kita semua jangan sampai lupa untuk mendukung Idola Kesayangan di ajang SCTV Music World 2022 Cara votingnya persahabat ya, kalian harus Memvoting lewat media sosial Berikan like pada salah satu foto penyanyi atau lagu favoritmu di Twitter, Facebook, dan Instagram. Itu persahabat ya cara voting di SMS juga. Ketik kode kategori spasi nama nominator favoritmu kirim ke 97288, tarif SMS Rp2.200 per SMS persahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Bilar ini bisa mendapatkan piala penghargaan di acara tersebut. Bang Imin kembali persahabat mengingatkan persahabatnya untuk syarat dan ketentuan voting SCTV Music Award 2022 yang pertama voting di media sosial dilaksanakan melalui Twitter, Facebook, Instagram dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori SCTV Music Award 2022 berikutnya voting juga dapat dilakukan dengan mengirimkan SMS sesuai format ke 97288 dengan tarif 2200 rupiah per SMS berikutnya periode voting SCTV Award 2022 tahap kedua dimulai pada 16 Februari hingga 15 Maret 2022 pukul 23.59 WIB berikutnya satu akun hanya dihitung satu kali vote tuh ya dipahami bahwa satu akun hanya dihitung satu kali voting Selanjutnya hasil akhir diputuskan oleh tim SCTV dengan menggabungkan hasil perhitungan voting sosmed, video, dan SMS. Keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya SCTV selaku penyelenggara acara berhak mendiskualifikasi voting. Yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote. SCTV berhak untuk mengganti, membatalkan, atau menunda perhitungan voting. Berikutnya, SCTV memberikan pengumuman penutupan voting melalui akun resmi media sosial. Hasil voting bisa diketahui saat malam puncak SCTV Music World 2022. Nah, inilah syarat dan ketentuan bersahabat yang untuk cara mengvoting SCTV Music World 2022. Semoga Les Lovers tetap kompak, tetap solid mendukung yang terbaik buat bunda lesti dan bapak bilar berikutnya juga bersahabat kita lihat nih ada sebuah ungan momen spesial ya ketika semalam di pertandingan sepak bola Alhamdulillah Bapak Bilar sekarang nongkrongnya ditemani oleh istri tercinta luar biasa sekali ya mudah-mudahan selalu sehat bahagia Tahan henti mendoakan yang terbaik buat kapal kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh akun sentol putih Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan Wawan sekarang nongkrong di lapangan bola ya, tahu aja jadwal papanya abang main bola. Gak wawancara, gak apa-apa. Yang penting dapetin gambar leslar aja, Tuh, Masya Allah banget ya. Memang idola kesayangan kita selalu menjadi sorotan. Mudah-mudahan selalu membawa berkah, barokah untuk orang lain. Amin. Dan selanjutnya juga persahabat ya. Di sini kita simak ada unggahan spesial dari Bu Pol Polis LeSlar. Ini mengunggah sebuah postingan. Momen ketika Les La Lovers ini bertemu langsung dengan Papa Bilar Di salah satu acara di Rajasi, persahabat ya Kita lihat, nih ada sebuah kalimat Deg-degan berasa jantung copot, pindah ke dengkul Hashtag Rizky Bilar, Masya Allah banget ya Ini ungkapan langsung dari salah satu Les La Lovers yang ketemu langsung Dengan seorang Rizky Bilar, Masya Allah banget, deg-degan katanya tuh Mudah-mudahan semakin banyak doa, semakin banyak support dan dukungan yang diberikan oleh para fans sejati kepada idola kesayangan kita. Untuk berikutnya para sahabat masih dukungan bu Paul. Ini momen semalam, para sahabat yang perhatikan. Ketika live Instagram dari Toba Boys ada kejutan yang kita dapatkan Bunda Lesti. Ini mendadak persahabat ketemu dengan Adlin dan tentu di sini Adlin langsung tiba-tiba menghindar saja persahabat ya. tetapi kita lihat persahabatnya bunda Leslie emang si baik hati langsung mengelus pundaknya bang Adlin karena tentunya Leslie kejora ingin selalu menjaga silaturahmi nih dengan orang-orang yang sudah tentunya bersama Leslar ya masya Allah. Ini ketemu juga akhirnya semalam di pertandingan sepak bola Persahabat ya Bang Arden merasa malu banget ya terlihat tuh Ketika bertemu dengan Bunda Lesti tiba-tiba menghindar saja di Bang Arden Tetapi mereka ngobrol kok mudah-mudahan saja Silaturahmi tetap terjaga dengan baik Tetapi di pasangan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Nunung Sawitri mengatakan Dia mau menghindar tapi Dede menyapaannya kayak malu dia Tuh persahabat ya ini Tanggapan dari para fans ya Kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Karyah Mirawati Mengatakan di kolom komentar Adlin malu sendiri Padahal Leslar bisa biasa-biasa aja Biasa-biasa ajalah bang Katanya tuh Ada juga komentar lain bersama diberikan Dari akun Instagram Mumun9330 mengatakan Idola kita mah terbaik Lesti anak-anak baik Semoga selalu dikelilingi orang-orang baik Leslar, amin Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga nih Ada komentar berikutnya dari akun Nuriani76 Emang ada bos seperti dede Sama bekas karyawannya aja Ramah banget Dilus-lus pundaknya itu Tandanya bos yang sayang Dan tidak sombong Biarpun sama Adlin bekas karyawannya Dede juga tetap baik tuh persahabat ya, itulah beberapa tangkapan dari para sahabat mengenai postingan persahabat ya ketika Bang Adlin salting saat bertemu dengan Bunda Lesti Kejora Aduh masalah banget ya, tentu kita doakan saja mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik, sebagai fans sejati harus selalu positif untuk mendukung idola kita kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.